<tuh> ya oke okay, tes tes oke okay, guys udah lama ya gak bikin konten <tuh> ya kisaran setengah bulan ya eh ya lupa intro, <tuh> ketemu lagi dengan saya siro desanta yang akan bermain GTA 5 ya Dulu sempat sekali ya main GTA 5, cuma misi pertama doang itu juga. Dan ya, <hih> kali ini cuma gabut-gabutan aja ya. Seperti kemarin main GTA sama kita akan sumori aja ya. Dah <hih> kenapa malah ketagihan sumori? <hih> <hih> ya yeah. oke okay, kita ngambil dulu mobil ya di garasi uh, tempat misi yang ada tanda es itu di, di peta <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> ya dikarenakan nggak ada bahan buat konten ya udahlah minum sumori aja kebutan lagi tung, -tung sambil lihat pemandangan San Andreas 2013 ya hmm. ah. ish hampir aja ngeblok hmm, kita pelan-pelan aja ya sambil nikmatin oke, belok kiri di sini, ish sip nah betul-betulnya sip dulu oke okay, guys mobilnya ini ya mobil klasik katanya mau senori ya ngambil motornya nanti di sini ya. kena niat kan semua ya. bukan naik-raik nih tuh kayak uh, uh, apalah uh, nih, uh, susah menyebutnya <tuk> ramai banget ya harus balik mudi kali uh. ini kisaran pukul 18 ya atau maghrib waktu Amerika mana nih Los Angel <laughs> Gak ada SMS Wess, wess. Nabrak jir <laughs> Lampu Merah Lama amat jir Kayak di Bandung Setengah menit Eh bukan Satu menit setengah kok dia lapar Oke kita nanti sip Oke eh, mobilnya tambah ke kiri ya Eh ini kok ngaco ya Pesal eh, jeruk Ini analog analoginya aja udah mudrive lagi, pernah baru, eh, eh, eh, pernah mau baru ngeri ini ini baru nge service, ngeri... ah kampret, gak bener, oke okay, kita langsung tidur ya, biar langsung Time skip gitu. Hmm. Ah, kayak bahan. Ah, Ohio sekai. Oke, okay, ini sudah pukul 8 pagi ya, setengah 9. Dan motornya sudah dapat ya. <tuh> Sayangnya bukan motor yang saya janjikan hmm. di Inkarras. Ini malah dapat di kada T ya, dan agak penyok dikit. <laughs> Lumayanlah hasil nego. Ya, oke, okay. kita manasin dulu motornya. Manasin bawah motor, manasin mesin, maksudnya nah, oke. Okay. Bismillah, hey, oke. Hey. <laughs> okay, okay. Kita ntar kita berhenti di perempatan ya, nah, karena kita atur rencana. Terus, di... nah, sini, kebetulan lampu merah. Oke, okay, kita sumurnya ke pedesaan aja ya kali. Eh, ini dasarnya uh, uh, kita pedesaan yang ada di Sydney ya, atau kotanya si paman Repor setelah di sana kita balik lagi ke Los Santos dan tentunya eh, ke Indomaret Maratih, ya. wih, kaimen loh, spotan kaimen, Wis untunglah kita Jalan hampir jalan dia hampir ketabrak. oke sini belok kanan eh kiri maaf nah, oke okay. ini jalan yang paling saya suka di GTA 5 nih. karena mirip-mirip banget daerah sini <gif> <gif> mirip banget daerah kampungku maksudnya. Masyaallah. The people say I'm a disgrace to society. Eh, eh, Itu Untung saya belum ngebut <coughs> Kalian dengar enggak? <laughs> Suara kijang. Eh uh, rusa, rusa. Okay, stop kita patuh lalu lintas ya guys <laughs> wah anjir ketabrak hey, what's the hold <laughs> anjir begitulah warga San Andreas <laughs> sama barbarnya dengan warga plus 62 ya <laughs> ngomongin soal baru-baru ya konten sumori di Indonesia eh, reputasi sudah anjlok banget jadi uh anjir uh, sampai ngomong eh iya ini mapnya kita hilangin dulu ya ntar chip eh kita ngomong apa ya jadi oh iya konten sumori ya guys ya reputasinya ya sudah ancur banget ya di kalangan warga sekitar ya bukan di Lemang doang kasus Sumori itu udah mungkin hampir seluruh Pulau Jawa ya saya enggak tahu kalau luar Pulau Jawa ya konten Sumori juga mengundang banyak korban ya korban meninggal dunia, korban pembegalan, dan juga yang lain eh itu sih emang lagi Panu. sepedaan <tos Yes> solo riding <tos> ya <Yes> yeah, jadi gitu ya guys konten sumori di real life ya konten sumori di real life udah hancur ya yeah kalau saya pengen ngomong terus terang sudah hancur banget ya oke kita langsung saja lanjut ke puncak ya ini bukan maksud menjelek-jelekkan konten sumori ya, tapi emang fakta ya ini bukan saya doang sih yang tahu konten sumori sudah hancur ya kalau kalian tahu Bu Ali pasti <Sanel> hampir aja, nabrak tonton aja konten Gus Ali yang beberapa bulan lalu, sebelum bulan Ramadhan atau bulan puasa. Dia juga pernah ngomong soal konten sumori Indonesia tuh udah rusak ya. Dia bukan rusak lagi sih, reputasinya udah anjlok. <susur> makanya saya semuanya di game aja biar tenang gitu. Eh, Allah allahu. jangan ditiru ya guys. <tolong>, Tolong jangan ditiru ya tindakan yang tidak beneran barusan. Eh, anjir enak banget ini jalannya, kita agak sulit dikit di jangan ditiru ya guys. <laughs> Sekali lagi jangan ditiru diri lain ya. Karena ya us oh, pesawat. Pesawat eh, mana? ya <laughs> eh, padahal kita mau ke puncak malah turun ya, Udahlah, apa-apa. <laughs> Itu -apa. bitung lama-lama ini. Klx tadi bagus banget. Okay. Itu belok kanan kalau gak salah ke Sedisure, ya. ke kampungnya paman Repor. <tuh. tuh>. Ya, balik lagi ke topik ya guys. Ya sumori, eh, <tuh>. Ya sumori ya guys bukan cuma korban pembegalan doang ya yang weh oh, anjir. <gumptu> hampir aja yang bikin rusak konten sunmori itu bukan cuma pembegalan dan juga aksi arogan ya guys melainkan ada juga konten yang disetting ya atau settingan itu seperti drama-drama apalah namanya dan ya itu juga pasti kalian bisa menjelarnya lah secara udah gunakan nir konten settingan udah bikin males anjir. Ya, kita sebentar lagi nyampe ya. Wih, ada yang sepedaan. Hmm. Ini pemandangan sekitar sini enak banget. Mirip di Wates ya. Jawa Barat. Daerah saya, masih daerah saya. Ada kebun tomat ya. Oke, okay, kita sampai di tempatnya. Oke, okay, sip. Parkir dulu ya. Hmm. Okay, di parkirnya di sini aja ya. Yang dekat hmm. pintu keluar. Sip. Oke, okay, kita nyari spot buat foto-foto dulu. Wah, ada pesawat sih. Guaan gue. Mana? Mana sih? Oh itu. Cepet. Asik. Hei. Baik. Coba pikir guys. <laughs> ya. Yeah. Oke. Okay, nanti dulu kita nyebrang. 10 Nah, ini dia. Ya. Nah, sumori ya. Yang ada beberapa faktor sih yang merusak konten sumori ya, bukan yang yang saya sebutkan sebelumnya. Konten settingan seperti drama ya yang ada di konten sumori itu dan ada juga beberapa faktor lainnya seperti ada ya seperti di kelas-kelas gitu kalau kita sumori pun harus moge sama moge lagi gitu jadi kalau lu punya geng geng lu pake nmax semua nah, tapi lu cuma punya beat itu lu gak, gak boleh ikutan gitu nya gitu, sekarang beda dengan dulu gitu. Kalau Sumori mau pakai motor apapun juga bebas. Oke, okay, kita pulang ya ke Los Santos. Uh. Uh. si ya. oh iya anjir <tuh matchlessly> oh ih kampret lah anjir kepada pada lewat sana gitu emang ini sirkuit harus nginjek kerb ya ya semua sekarang dipersulit aja Mau sumori aja dipersulit, pakai kasta-kasta gituan gitu ya? Oke, kita baliknya ke sini aja ya. muter ntar berhenti di Indomaret ya, atau supermarket? Wih, aja kau berada. ini warga san andreas barbar -bar banget ya cara mengemudinya <laughs> uh, oh lah, ya sekolah ya teman-teman yang berikutnya Indomaret atau Supermarket <tuh> menangannya sangat asri ya enak dipandang betul eh, eh. anjir yang ngedadah weh anjir, kaget sih, Mbak. Ngapain pinggir jalan? Anjir, hah, oh. <laughs> malam hah, Kalau malam-malam bisa lebih kaget. <laughs> <Tidak dikirain hantu. laughs>